Gejala Penyakit Sipilis Pada Wanita Sipilis merupakan penyakit menular dari kelamin yang disebabkan oleh infeksi bakteri Treponema pallidum. Sipilis ini bisa menular melalui jenis kontak seksual apapun, bahkan ketika berciuman. Banyak orang yang mengira bahwa penyakit sipilis ini hanya diderita oleh lelaki. Namun, sebenarnya bisa juga terjadi pada wanita karena proses penularan lantas apa saja gejala dari penyakit sipilis ini untuk wanita gejala sipilis pada wanita gejala dari sipilis ini digolongkan sesuai dengan tahap perkembangan penyakitnya dan tiap jenisnya memiliki gejala yang berbeda-beda seperti berikut ini gejala sipilis pertama gejala sipilis pertama akan muncul sariawan kemerahan Hal ini bisa dijadikan sebagai tempat bakteri masuk. Gejala sipilis sekunder: Gejala sipilis sekunder di mana ada ruam kemerahan di bagian kulit, gejala sipilis laten. Gejala sipilis laten ini cukup unik, di mana tidak ada gejala tetapi bakteri yang ada dalam tubuh penderita sudah berkembang. Gejala sipilis tersier. Gejala Sipilis Tersier akan memiliki gejala bisa menyebabkan kerusakan pada organ lain seperti otak, jantung, dan saraf. Penyebab Penyakit Sipilis Penyebab dari sipilis ini disebabkan oleh penularan dari infeksi bakteri yang akan menyebar dari hubungan seksual dengan penderita sipilis. Bakteri yang menyebabkan sipilis ini dapat menyebar melalui kontak fisik dengan luka yang diderita oleh pasien. Jadi, penularannya sangat rentan dan cepat dengan seseorang yang bergonta ganti pasangan seksual. Pengobatan Penyakit Sipilis Untuk melakukan pengobatan sipilis, maka akan lebih efektif jika dilakukan di tahap awal. Sipilis pada gejala awal dapat diatasi dengan antibiotik penicillin. Dalam masa pengobatan penderita, dianjurkan untuk tidak melakukan hubungan seksual sampai dokter bisa memastikan infeksi yang diderita sembuh dengan total. Karena penyakit ini dikarenakan penularan, maka Anda bisa mencegah penyakit ini menyerang. Pastikan berhubungan seks dengan aman. Misalnya setia dengan satu orang pasangan seksual atau menggunakan kondom selama berhubungan. Tidak hanya itu, tetapi pemeriksaan terhadap penyakit sipilis ini juga bisa Anda lakukan secara rutin. Dengan mengetahui cara pencegahan tersebut, maka akan membantu Anda untuk memperkecil kemungkinan Anda terjangkit penyakit sipilis ini. Pastikan Anda tetap menjaga kesehatan dengan pola makan yang tepat,